Kabar spesial dari Lesti dan Bilar Biar makin semangat di hari Minggu kalian Saat ini persahabat ya Kita lihat aksi gemesnya Abang L Duh, Masya Allah banget ya Ekspresi lucunya Abang Fatih Membuat kita semangat Membuat kita bahagia pastinya Masya Allah Doakan selalu ya yang terbaik untuk Lesler family Mudah-mudahan selalu bahagia Selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Amin Kemudian juga persahabat Jadi informasi penting diingatkan kembali Untuk semuanya yang dekat dengan lokasi Persahabat ya Tepatnya bakal ada acara maulid akbar terbesar di Jawa Barat Majelis Bin Yahya Minggu 4 Desember 2022 tepatnya hari ini pukul 7 sampai dengan selesai tempat acara lapangan majelis Bin Yahya Jalan Raya Puncak Hankam Cisarua Bogor ini juga diinformasikan langsung oleh Koruben Onsu persabat ya. Wow apa mungkin banyak artis yang akan menghadiri acara Maulid Akbar terbesar di Jawa Barat kita berharap banget ya? Ada cidukan vitamin Leslar di acara tersebut hanya doa yang selalu kita berikan mudah-mudahan. Ada kabar baik, ada kabar bahagia yang selalu kita dapatkan dari idola kesayangan kita. Kemudian juga persahabat, ada kabar terbaring yang kita dapatkan. Ini mengenai Guzel yang sudah berangkat umroh persahabatnya ya. Wow, ternyata Guzel, Kak Marji, dan Ali Syakib sudah berangkat duluan umroh persahabatnya ya. Perhatikan di Kak Marji 8 jam yang lalu. disimak persahabatnya, mengunggah sebuah postingan. Guzel sudah berada di kota Mekkah. Masya Allah, tabarakallah lucu dan sangat menggemaskan sekali apalagi ya, kalau sudah bareng sama Abang Fati aduh Masya Allah banget mudah-mudahan lancar untuk umrohnya Kak Marjin kita selalu mendoakan yang terbaik juga untuk sahabat-sahabat terdekatnya Lesti dan Bilar semoga secepatnya idola kesayangan kita bisa nyusul Kak Marjin untuk berangkat umroh amin alamin. dan untuk berikutnya persahabat ya kita lihat juga di sini ada outfitnya, Abang L. Perhatikan ya outfit yang dipakai oleh Baby L saat bantuin Papa Bilar tentunya dipijit bersahabat. Ini bukan kaleng-kaleng, harga baju yang dipakai mencapai 1,3 juta rupiah. Luar biasa, Masya Allah, pokoknya bangga. Bahagia sekali dengan Lenslar Berkah selalu untuk rezekinya? Semoga rezeki idola kita juga bisa nular ke kita semuanya Amin Kemudian juga bersahabat perhatikan Diunggahan di IGSnya ke Sandal Putih Bilar Ini sekedar mengingatkan juga untuk semuanya Kalau ada orang yang bikin status di media sosial Dan kamu mikir kejauhan Berarti kamu yang salah Karena ada banyak penyebab orang nulis status Kadang cuma pengen estetik aja kan Gak masalah Tuh persahabat Ini langsung juga disampaikan Oleh Gus Miftah Dalam ceramahnya persahabat. Jadi untuk semuanya tersesinya netizen yang selalu nyinyir, persahabat ya. Kalau ada orang bikin status di media sosial dan kamu mikir kejauhan, berarti kamu yang salah tuh, persahabat. Yuk sama-sama kita selalu menjadi fans yang baik, selalu menjadi fans yang selalu mensupport karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita. Berikutnya persahabat, kita lihat juga momen Lesti Bilar. Ini berkunjung ke Cianjur menjadi sorotan publik dan kali ini masuk ke akun lambe persahabat ya dari rumpi gosip momen saat ayah kejora menyambut putra putrinya kita lihat oleh sebuah kalimat Leslar naik helikopter datangi korban gempa Cianjur perhatian ayah Lesti kejora pada anak dan menantunya disorot ayah kejora kita lihat persahabatnya ini menjadi sorotan, dan kita lihat di kolom komentar banyak sekali tanggapan yang positif Di antaranya dari akun Edmarahayu Sabatina mengatakan Doakan mereka yang baik, semoga selalu langgeng, dijauhkan dari hal buruk dan saling menyakiti Amin ya Allah Masya Allah Ada juga tanggapan lain dari akun zaim Nisa Bilar dapat istri baik Mertua baik, dijaga ya baik-baik Semoga kalian langgeng, gak ada drama-drama lagi ke depannya Amin, doakan saja yang terbaik ya untuk rumah tangga Leslar. Mudah-mudahan rumah tangga Leslar Sakinah, mawadah, dan warohma Kemudian juga persahabat Kita lihat untuk informasi mengenai Iman 2022 Nominasi female Single of the Year. Alhamdulillah, semalam kita mendapatkan informasi Voting Lesti sudah mencapai 11,5 juta. Yuk sama-sama terus kompak dan solid. Dan untuk nominasi sosial media Artis of the Earth, Bunda Lesti mendapatkan 8,2 juta votes. Semangat ya penutupan karena besok untuk voting ditutup. Jadi semangat terus Warga Konoha, kita yakin kita menang, kita yakin kita bisa. Bismillah, Lesti bisa borong piala penghargaan Indonesian Music Award 2022. Kita juga masih menunggu kabar terbaru hingga kabar baik berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar spesial bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silakan berkomentar dan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.